Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Keutamaan Salat Jenazah Pahala Salat Jenazah dapat dua kirat. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu kirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dua kirot? Rasulullah Alaihi Wasallam lantas menjawab, dua kirot itu semisal dua gunung yang besar. HR Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa salat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala satu kirot. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya pahala dua kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dua kirot? Ukuran paling kecil dari dua kirot adalah semisal gunung Uhud. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Tidaklah seorang mayit disalatkan dengan salat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat doa mereka akan diperkenankan. HR. Muslim. Itulah beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan salat jenazah. Pahala salat jenazah dapat dua kirat. 1. Mensolati jenazah. dua, Mengantar ke pemakaman. tiga, Menghadiri pemakaman. Semoga bermanfaat.